Please like and subscribe to support Warner Grafica. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman di channel kami berdua nih. Kali ini uh, kita mengobrol channel apa ya? Karena ada dua channel ya, karena Grafika nah di jangga ya. warna-warna dol buat pemandangannya. <laughs> ini ini teman-teman uh, kali ini saya sengaja lu ngomongnya agak kuat dikit karena okay. enggak pakai ini kan. Uh, uh, kali ini sengaja saya mendatangkan youtuber terkenal kondangan ya uh, yang terkenal ya, bertalenta suaranya bagus seperti Iwan Males Iya kan? Males, mules <laughs> Pastinya nah, Sengaja ini kami collab ya teman-teman uh, Untuk konten kali ini karena kontennya kali ini Agak unik ya Bang uh, Gue panggilnya apa nih Bang? Tong Bang Tong atau bangkong? Tong aja lah nah, ya. nah, Ini agak unik nih Tong Ya, Sengaja gue undang lu kemarin nih uh, Lepas dari kesibukan lu apa rekaman ya yeah. rekaman di mana lo capek nih guys sebenarnya <laughs> sih yeah. uh, walaupun konten, cuman hayalan doang uh, ini konten ini memang uh, agak unik karena kali ini kita mau bahas iklan ya yeah. And, uh, karena nggak pernah dapat endorse nih kita nah jadi ya kan kan teman-teman kan nggak pernah tahu itu iklan-iklan hmm. zaman-zaman yang sebelum lu pada lahir hmm. lu emang udah lahir belum iya <laughs> <laughs> yeah. ini kami kami nggak pernah dapat endorse ya jadi kita uh, mengiklankan gratis ya uh, siapa tahu aja nanti ada produsen produsen lain yang mau iklan-iklan ya kan Loh, ngeliat itu bagus nih gitu kan nah bagus nih ganteng-ganteng orangnya ini. Ya. ya tapi sebelumnya teman-teman ya di subscribe dulu nih di bawah ya channel warna grafika sama nih apa channelnya Sintong Dual jungle channel ya don't forget jangan lupa ya teman-teman ya sebelum kita ke materinya nah ini ini nih Uh, biar kita semua uh, uh, tahu nih bagaimana sih iklan-iklan zaman dulu ya uh, Sebelum Gua pun padahal sebelum, <laughs> belum tahu juga nih guys Iya iya Dan dan yang sepanjang yang gua lihat sih Banyak yang ekstrim-ekstrim lah gitu Nggak <laughs> nggak <laughs> masuk di akal ini Ini 17 plus-plus nih kayaknya iklan-iklannya Nah Sekarang kita ke iklan pertama teman-teman cekit cekitprat ya cekitprat hmm. yang penting moncrot hmm. ya. nah nih lu hati-hati lu nyebutnya nih apa? oh, nah disoalnya nih teman-teman nah, teman lu lihat iklan yang ini lu baca baik-baik ah lu baca dulu dah tuh apa tuh iklan apaan tuh quality Hai uh. gua agak-agak bingung juga sih bacaannya nih teman-teman uh. Cuman, kalau dari aroma-aromanya, ini aroma-aroma rokok. Sepertinya rokok, cuman aneh. Gua, gue agak bingung nih. Uh. Kok bisa namanya dejab dejab? yang dejab itu. Ini dejab ini yang ditancap. Apa cuman ya? Nih, ceritanya Dejab uh. itu, itu ejaan zaman dulu. Oh. toh itu artinya cap, cap cuman Aa. kan yang sadisnya di bawah yang besar itu oh. bacaannya itu, kau <laughs> nggak berani nyebut, kau mau nyebut, <laughs> nggak berani, kayaknya sadis guys. iya, teman-teman, uh, teman-teman uh, baca sendiri dah, uh. tuh apaan ya? cuman ada juga itu ada bacaan orang itemnya uh. ini, terus apakah harus orang item yang, terus kenapa mesti namanya itu? Uh. gue bingung ini, namanya jem, jem <laughs> Jembet, jembet aja ya Aku akun ah. nyebutnya Jembet nih cuman unik Untuk Instagramnya ini 40 Iya iya iya Enggak Ini, ini gue tanya nih Kenapa mesti Jemnya Orang hitam loh Emangnya orang Orang putih kenapa ya? Iya Enggak boleh kali ya <tuk> Kayak kita-kita ini kan agak putih-putih iya, Cering gitu ya kan. Terus uh, Hubungannya itu tembakau sama Jem itu apa itu? lu Apa mungkin uh, orang habis cukuran hmm. Ya kan, habis cukuran mungkin, terus dikumpulin Mungkin kalau pas cukur tuh kalau jam-jam <laughs> itu kan, kalau dibakar, karena... <laughs> kita <gul> <gul> <gul> Mungkin seperti itu mungkin ya, teman-teman ya Dikumpul terus dikilau uh, gitu ya? Jadi, uh, zaman dulu ada tempulaknya? Iya <gul> <gul> Mungkin dia lebih beraroma, mungkin dia hmm. Aromanya lebih... Lebih khas mungkin ya, lihat tapi nggak nyambung banget itu ada blended of selected pure tobacco and the best, wih beneran loh publik hair loh <tuk> campurannya campurannya ada campurannya <tuk> <tuk> berarti bener loh berarti engkong lo engkong engkong lo encang encing engkong pokoknya kakek kakek lo opung opung lo Dulu nih rokoknya lo ada campurannya jembutnya M Mungkin zaman zaman dulu, waktu saya masih kecil-kecil itu -kecil Bang ya uh. Kadang kalau ngisep ada uh. ada bapak-bapak atau kakek-kakek uh. itu ya Aromanya itu uh -huh. udah ada ciri khasnya, mungkin ada ciri khasnya di, di hairnya itu Bang Ini ya? lu gak kira-kira loh, gak kira-kira loh Ini Amerika dari, Afri <laughs> dari Afri Nord Afrika Dari Nord Afrika, Nord itu apa ya? Utara ya kali ya? Oh. Dari Afrika juga Utara loh gimana kalau orang ada kemodonya itu, lu, lu bayangin hitamnya kayak gini, <laughs> lu, lu pas nih, lu pas linting lu isep rokoknya, buf, yang keluar asapnya bukan putih tau? <laughs> itu itu besar gak ya yang hitam itu? <laughs> besar tuh ya, ah, yang hitam itu, ah, gua ngerempotnya gini cuman <laughs> nah, ya nggak gini dia ngerokoknya dia berarti ya kan, begini dia ya pak sadis <laughs> apa begini? Oh. udah macam.. udah kayak gerbong kereta api ya teman-teman <laughs> ini, ini rata iklan aja lu, sampai terlarunya lu lama banget lu ya kan? Uh, ini.. mah.. gila lu tapi ini internasional lu, lu bayangin lu ya orang Afrika zaman dulu tuh kan kagak pakai celana tuh iya enggak campur-campur campur debu, campur lumpur mungkin lu di, terus dilinting di, di Afrika kan kagak ada ini bang oh. ada tembakau cuma sana ya lah huh? gua nggak ketahu gua nggak pernah kesana makanya itu ada hair hairnya itu <laughs> lu sekarang gini gini gini gini lu bayangin dah lu aja ya kan yang mandi tiap hari lu bayangin Higien, higienis kagak tuh? no yang yang dia bilang no Jum, orang hitam tuh Nadia itu kan, mereka tuh yang di sana, oh. jarang mandi, karena pasti jarang mandi lah, karena air susah, ya, daripada buat mandi bagus buat minum ya kan? Oh, mungkin karena ada lumut-lumutnya itu enggak bang ya? Nah, nah, nah, nah, lagi-lagi, nah. ini -lagi. pertanyaannya nih, nih ini kan baru dibilangin orang hitam nih, ini kagak dibilangin orang hitamnya nih, ini wadon apa lanang? Tapi kan gambarnya itu, eh, gambarnya, <tuh> Ya gambarnya ada rambut-rambutnya rambut, -rambut ini, berarti rambut cewek nih berarti itu. lurus huh? lurus nih teman-teman rambutnya lurus ini kayaknya ini berarti, berarti dia pilihan tembakonya itu lebih khas dia teman tembakau pilihan yang lurus berarti kalau yang agak-agak ini dia nggak mau uh. rambut, uh. ini, uh. Uh. nih ini lagi-lagi nih ini ini ini masih sekitar kita membahas kandungan tembakonya dari, dari rokok tejak Tejab jemboet uh, Jemboet orang item Nggak, ini. ini Ini bacanya gimana sebenarnya bang? Nah Cap nih kayaknya Kan TJ jadi C ya nah, ini Cap the The jam ini Maksudnya gimana? <laughs> bacanya tuh gimana? <laughs> Kalau langsung baca lu langsung dolar kuning Coba, gua, loh Coba gua, ya, gua Tapi kita udah kesebut berapa kali tadi? <laughs> gua Ini gua ya, masih pikir masih ya, masih nih kan? teman teman ya uh, Waktu kita beli di warung, gitu ya. Mm, di warung. Mm, mm. Beli jumlah. wah kalau di Medan kan masukkan wa ya kan? wa iya, wa apa oh. di, apa mas, apa bang, uh, uh. Beli rokok, rokok apa? Rokok jep, katanya kan. Dejem. Maksudnya yang, yang jualan gue gak bingung ya kan? Uh -uh. Lain pula ini dikasihnya ya teman-temannya. Rokok apaan itu, betul? Uh nggak bisa gue bayangi, kan? Ini kayak... Gue, kalau gue, selain namanya, kandungannya juga Kandungannya... Kandungannya ini bener-bener... Bener-bener ini... Bukan cuma... tembakau guys Ya... <coughs> ada itunya memang... Ya nggak? Nah. Berarti memang ada... Ada tengkulaknya di sana, toh iya. Untuk ngumpulin... Jadi... <coughs> <laughs> mungkin disuruh baris dikerok-kerokin ya kan ah. Di, kalau soalnya kalau kalau nggak dibarisin nggak dikerokin sama ya takutnya dicampur yang lain-lain nggak -lain. asli dong itu lah teman-teman nih. teman-teman harus coba nih rokok ini hmm. harus coba nggak seandainya seandainya <coughs> nih masih ada nih <coughs> <rokok>. lu <coughs> ngomong belum kagak belinya kira-kira? kalau belinya gue bingung mau ngomong sama yang tukang belinya tadi bang <laughs> Di mana ngomongnya? Iya iya takutnya nah, ngomong. <laughs> takutnya pas mau beli rokok apa? Beli rokok, rokok apa? Jembut, gitu ya. Oh, rokok ajar katanya ya kan? Pernah sampel pula kita ya kan? Untung-untung udah gak dijual lagi. Hmm. Hmm. Oh, nah ini tahun lima sembilan berarti opung-opung kita, kong-kong <gak> kita ya, rokoknya begini nih, besar dis loh, <cuk> yeah, ya kan? Tapi zaman dulu nggak ada tuh larangan menyebabkan kanker gak ada <laughs> uh, ya kan menyebabkan kanker menyebabkan uh, apa kemandulan segala macam impotensi ya enggak? nggak ada. Huh? ada ya rok apa rokok dapat menyebabkan kanker dan kehamilan gak ada di sini hmm. gak ada iya karena zaman dulu nggak ada teman -teman. karena dulu nggak ada yang dapat harus beli harus beli uh, yang kalau yang kena kanker itu yang dapet dapat ya. <laughs> kalau beli gak kena kalau zaman dulu deh jarang dapat uh, dia beli harus kalau zaman beli. sekarang duduk uh, duduk uh. kita duduk cup medan bilang cup uh. dapat ditaruh rokok di uh. di atas meja uh. ya bukunya meja. ya kan uh nah, Apabila dapat ngumpul ngumpul sama teman-teman itu Hati-hati hmm, kan? tuh teman-teman ya, jadi kalaupun ngelihat ngelihat uh, teman kita naruh rokok di meja uh, jangan <laughs> jangan langsung ambil minimal minta lah, karena dilarangan dilarangan rokok sini nggak ada merokok minta uh, larang uh, dapat menyebabkan eh itu, itu, itu juga Enggak boleh bang ngomong gitu bang, iya. banyak nonton, nanti bang di ini Iya, rokok, <laughs> rokok minta menyebabkan, nah enggak nah, ada tuh, ada. yang ada rokok dapat ya dan dan. Dan. dan, dan, panjang, panjang dan lebar kalau di kan panjang kan dipanjangin nih, ini banyak hmm. yang mau dibahas nih ya, teman-teman Nah, ya ya, kita, kita lanjut ini, kameranya kesini dulu guys Oke, uh, okay. uh, cuma dong gue yang gantung, gak, nggak iya. <laughs> bisa kena Gantungan ya mana guys? Uh, selanjutnya selanjutnya ini mas uh, masih ada Skip seputar rokok lagi nih nah, nah. <laughs> ini lagi gue lebih lebih bing bingung lagi nih teman-teman uh, kenapa uh. harus nama itu disingkat uh. ini nyebutnya juga uh. makin horor lagi ya kan Horor nih ah makin horor lagi gue bingung nih jadi nah, gimana nih? nih mau disebut atau dibacai ah mau uh. mau kami yang sebut atau baca sendiri uh. ayo komen, komen komen komen huh? uh. cuman gue <laughs> ya di sini yang kita bicarakan jangan yang garis besarnya ya kita kepanjangannya aja nih iya kolombot mental Kelombot kolombot ah. tuh kalau bahasa kalau salah ya hmm. bahasa jawa itu dikelomot apa itu gue baru dengar nih di klemat tuh macam kayak di sap gitu kali klemat kalau embot itu kalau kalau setahu gue kalau embot itu rokok lintingan. Oh iya. Ada ya? oh, salah tuh teman-teman. Malu masih muda itu lebih. Tidak gaul loh. Dulu kan? lahir. Makanya lu lah gaulnya sama yang tua masuk, sama yang muda masuk, sama Cuman? yang seumur masuk. Makanya banyak kosakata. Harganya murah bener bang. Zaman lu lu loh. Rp sepuluh lu udah bisa makan bakwan lima biji lu iya, iya. Bakwan, kalau, kalau jajan zaman dulu ya kan masih ngumpulin duit limper-limper uh, ya hmm. dulu ya perak-perakan yang ada satu perak, dua perak kalau zamannya gue masih ada uang koin yang gambarnya orang KB itu nah oh. uh, itu kalau dapat jajan sepuluh perak udah bisa makan bubur, beli Makan bakwan lu udah bisa lu tau? Tapi, tahu. tapi salut di, di rokok ini teman-teman. Bang diperhati gambarnya itu. Lu sobat dulu. lu Nggak berani, nggak berani saya nyebutnya nih teman-teman. Buat... Gue lihat aja nih eh. dari yang merokok, gambar orang merokoknya itu. Yang hmm. asapnya itu unik. Hmm. Iya, kenapa? Bisa dibuat lope? Gimana cara buatnya itu? Iya. Gimana? Kalo kalo gue salpoknya, ngapain dia? Sebagai garu-garu ya bukan gegem-gegem itu ngerokok. <giranya> ngerokok apa semari megan ini ini ini ini rokoknya. Rokok mesum. Cuman ini ada ada peringatan teman-teman. Hmm. Ada peringatan Peringatannya bagi tuan hmm. agar mafum, mafum dan waspada. mau tahu kagak? Gak tahu apaan tuh, Bang? Mafum. Mafum itu uh menyadari, mengerti, mengerti berarti ya. bagi teman-teman agar mengerti dan waspada menghisap rokok ini bisa membuat jelegeng, apa jelegeng itu ya? <laughs> gua gak tau dari tadi gua cari-cari artinya jelegeng ini gak dapet nih teman-teman ada yang Bang gak artinya jelegeng? apa ada hubungannya? tahu tau teman-teman komentar ya apa ada hubungannya dengan tangannya itu di selangkangan itu tuh Tuh, enggak. Lu perhatiin. Lu perhatiin tuh di, di celananya agak-agak nonjol dikit. Ayan. Iya kan? Teman iya teman-teman. Hah? Cuma teman-teman perhatiin. Ntar nah, di-jom ya. Apa, ntar gambar sampai ini. Apa jelek geng itu artinya tegang atau, atau bagaimana nih? geng. Soalnya ada lope nya Iya ada. Soalnya asapnya itu dia aneh. Unik. Hmm. Unik. Dia lope. Hmm. Nah terus di belakangnya itu ada boneka. Uh, boneka boneka sawah kayaknya ya. Apa lopelopenya sama sama sama boneka. Ya. <laughs> Apa lopelopenya pas sama boneka sawah? Apa pas merokok itu di sawah? Apa pas jelegeng dia melakukannya di sawah? Cuma menikmati kali teman-teman. Soalnya di yunan tuh. <laughs> uh, uh, tunggu tunggu tunggu. Aku aku pertegas lagi ya. Aku pertegas lagi ya. Nah, nah, nah, nah, nah, nih ini, ini sekarang... Kok emang kok gitu monyongnya nyong Eh. sekarang kita, kita fokus ke ininya nih, eh campuran, campurannya, campuran, komposisinya. Ini kayaknya nggak jauh-jauh sama yang pertama, tapi ini lebih sadis lagi, Wak. Iya, iya. Iya, kan? Gorilla, teman-teman. Nggak saya sebut itunya ya, ini gorilanya. Jem. Jemput gorila lu gila lu kalau orang hitam lu orang hitam lu ambil jemputnya, lu kerok masih nggak ngelawan lu gorila lu nggak ngerti apa apa lo ditabok ditabok lu sempet lo ambil itu lu iris tuh lu ketemu gorila baru baru mau deket ya kan ini mau lu ambil lu gila lo gimana ngeroknya lu gila gua nggak bisa pikir jemput gorila bisa ya Kayaknya, kayaknya oh, memang ini. Makanya kini bang hmm. Dia kan di rawa-rawa itu Dia kan tem, tem, bakau, hmm. banyak tembakau bakau rawa dipakainya nih hmm. Hmm. Baru blue Apa itu? Koncun Bulu, bulu. <laughs> Apa itu ya? Bulu, bulu koncun <laughs> Masih pakai bulu temen-temen, bulu <tik> oh, mungkin maksudnya loh Ya Konjun ini dia plesetin Tapi ngapain dia plesetin di situ? Soalnya di, di atas sudah pulgar dia Udah, udah gorila, Di atas kalau itu dia Tuh. udah pulgar banget loh Ini 17 tahun ke atas banget ini nge ya katanya? coba Cuman, Cuman Maksudnya ini buat mereknya Gue nih, jadi tegang banget Klon, klon. Gua ini Gue ngerokok dulu dah <tik> Maksudnya Gimana ya tujuannya marketingnya ini ya kan? Hmm, hmm. Kenapa dibuat, mesti harus nama ini, singkatannya? Kan masih banyak tuh teman-teman yang nama-nama yang lebih keren dulu lagi kan? Lu bayangin, lu hidup zaman dulu tuh horror banget loh. Iya, iya. iya kan? Enggak ada yang namanya sensor-sensor. Nggak -sensor. nah, Zaman hmm. sekarang kelihatan ini dikit aja udah dibayang-bayang ya kan? Kelihatan ini dikit dibayang-bayang ya. Justru makin dibayang-bayang, dibler-bler gitu, kita makin penasaran, pengen nlototin ya ya kan? Yeah. Eh? Nunggu nunggu nunggu kesempatan si editor itu uh, ada ada missingnya dia, siapa tahu kelupaan. Cuma zaman dulu editor tahu seperti apa tuh bang hmm? Dia main modal ketik, ketik apa main Wah. komputer juga ya? Nggak ada dulu Wah, komputer, komputer. mungkin ini tulisan tulisan tulisan tangan ini printnya. Uh, pakai dulu tuh pakai kalkir gitu. Pertama mungkin kalau kalau proses percetakan itu karena aku orang percetakan jadi ada mempelajarinya jadi ditulis dulu di kertas bagus-bagus. Baru nanti dikasih kayak sablon tuh Bang ya. Dikasih minyak dulu dia. Oh. Dikasih minyak goreng apa minyak tanah. Nah, dia kan nanti jadi agak transparan tuh ya. Kalau zaman sekarang udah gak perlu karena ada kalkir. Ya, ada kalkir jadi mereka tuh habis di dikasih minyak, dijemur, di matahari, nah begitulah sistem transportnya. Nah. Berarti lebih ribet, makanya mereka buat simple, mm -hmm. simple cuman yang tadi, simple ah. cuman namanya memang mesti seperti itu. Nih tapi balik lagi nih dulu, iya kan, gue yakin tadi yang iklan pertama tadi kita ngerokoknya aja pasti tuh batuk batuk mungkin ya, iya nggak? Ah. Kalau yang enggak biasa. <laughs> yang enggak biasa. Lintingan di tangannya besar kali itu, Bang. Hmm. Ini jembut gorila. Jembut gorila lu bayangin lu dibakar. Iya, kan? Terus kandungan kedua bako rawa. Nah. Oh. Makanya di belakang itu ada suasana rawanya itu, Bang. Iya. Enggak. Di mana Lu pernah ngelihat pohon tembakau hidup di rawa enggak? Perasaan gue belum pernah ada tembako yang hidup di rawa Iya kan? Mungkin yang dimaksudnya rawa lain, toh. Rawa rontek kali ya Yang merasa punya rawa jangan tersinggung ya Ya, mungkin ini maksudnya rawa lain lo yang yang punya rawa hati-hati dah Kalau lo hidup di zaman dulu, habis botak lo Nah, kandungan ketiga Bulu Koin join, koin join itu oh, zaman dulu tuh oh eh dibacanya uh, uh. itu berarti bulu bulu boleh loh koin join dibacanya kun hmm. bulu kunjun kunjun itu udah apa maksudnya bulu kain oh Ah mungkin itu ah oh my god loh bayangin nah, nih di sini awas <laughs> di sini kan banyak bulunya nah eh, tapi Zaman dulu ternyata gampang nyari duit, Tong. Iya ya. Hmm. Gak perlu lu jadi petani ya kan? Iya enggak? Lu nyukur tiap tiap berapa kali? Sebulan, Sebulan berapa kali? <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> jadi kalau lepas nyukur, ya, sebagian lu simpen daripada lu beli. Iya. Iya kan? Eh, nah, sebagian lu simpen, sebagian lu kumpulin. Jadi jual ya Bang, ya. Iya. Nyugur lagi, lu simpan lagi Lu kumpulin lagi Cuma nyugur, tunggu tunggu 4 bulan bang <laughs> ya, nah. banyak Lama makanya. Zaman dulu tuh, lu nyari bini Oh ya. berarti harganya mahal itu bang Lu nyari, lu nyari bini yang banyak Yang banyak bulunya Jangan nyari yang botak <laughs> Maksudnya yang kakinya berbulu, kakinya yang berbulu. Tangannya berbulu tuh Jangan <laughs> salah kira teman-teman Jadi zaman dulu ya banyak bulunya berarti banyak berkah, Banyak ba bisa jadi pengusaha rokok. tapi zaman dulu memang berbulu berbulu semua bang, nggak ada yang botak ya, Gak ada. Jamu. emang lo pernah lihat? enggak, nah, seperti nonton-nonton zaman film-film jadul itu. Kan? Oh, walaupun iya. gue lahir di oh, iya. zaman modern ya. iya, kan? e, lo bayangin lu film film Epaarna sih ya kan, cantik-cantik hmm. pas begini bulu, Jreng ininya ya kan itu film komedi ya teman entah beneran, entah real atau gimana kita nggak tahu hmm. entah hmm. mentempel-tempel doang kita kan nggak tahu nama juga pelam ya kan <laughs> nah, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut ke aroma eh, itu aroma, aroma aromanya aroma kanjut loh ini bulu kanjut itu konjun, kunjun, bawahnya aroma kanjut, kanjut jadi, kanjut. lu tau, lu tahu lu tau, lu tau, lu tau, teman-teman. Ini mau ngerokok apa mau porno ya <tuk> kan? Ini ini <tuk> nah, aroma, aroma lu tau, lu tau, lu tau, ini tau, lu tau, lu tau, lu tau, lu tau, lu tau, lu tau, lu tau, lu tau, lu nih, hampir, hampir 30 menit nih lu lu tau, lu tau, lu tau, lu tau, lu tau, untuk dua iklan ini aja Segitu lamanya nih ya Iya enggak, Nah Lu bayangin, lu ngapain rokok pakai aroma kanjut lu? Kanjut lu ada aromanya emang? Ada bang <laughs> Gua, emang emang lu pernah gini terus lu gini? Hah? Lu gini terus lu gini? Padahal lu pas tidur lu pas gini gak? Itu bukan kanjut, oneng <laughs> Kanjut tuh ini nah Iya pas gini kan, uh. Pas tidur pas gini Oh iya iya iya Pas kebangun Emang, emang aroma itu berbeda, iya, berbeda iya. Dia dan berciri khas iyi, Setiap iyi, orang iyi. itu mempunyai ciri khas aromanya sendiri-sendiri Iya iya Jadi... Hmm. Jadi pas pas dulu dibakar sama kita ya kan Udah kan? punya letek-letek gitu -letek Itu belum, belum mungkin belum dibakar aja udah begini. gini Langsung gini-gini mungkin ya mungkin, Tapi nggak tau mungkin kalau orang dulu nikmat mungkin. kali Langsung langsung pas dia belum dibakar Bang, langsung hmm. sedih Dia langsung itu Bang Oke teman-teman Coba teman-teman bayangin itu. Jangan kan orang lain, kita sendiri aja kadang punya kita sendiri aja kadang kita suka nge-play. Iya, iya, iya, iya, iya. Hmm. Aduh. Nah. Ini baru yang yang kandungan selanjutnya nih agak masuk akal daun jagung ya. Daun jagung sama mentol 70 sama nah, mentol 70%. Persen, ya. E, kalau daun jagung sih memang sering ya, uh, Biasanya, gua juga pernah tuh ngerokok daun jagung. Lama, ya, nah, nah, iya iya, daun, jagung, daun jagung itu, nah yang disebut kelobot tuh, oh uh, ya ya, yang di Jawa pasti nyebutnya kelobot Klobot itu. kaung, Iya uh, kaung atau daun jagung tuh disebutnya kelobot tutong loh pernah nggak hmm. lo? Iya, mungkin itu kertas yang jadi kertas sekarang bang ya? Iya, tapi zaman dulu tuh tanpa ada tembakpohnya pun. Udah jadi, Ah, uh, tinggal udah. Memang dijualnya lintingan segini-segini, mungkin. Nah, diisap aja udah enak. Pokoknya makin gitu. Oh. gitu. ah, zaman dulu, kalau zaman dulu agak pedes. Mungkin teman-teman ya, hmm, ada-ada nyegerak-nyegerak di di tenggorokan lah. Kalau zaman dulu tuh ya. Nah, ini mungkin mentol Nah, komposisi terakhirnya nih, mentol tujuh persen ini untuk itu toh untuk ngilangin enak aroma oh, ya iya, iya, iya. aroma kanjutnya hanya ngilangin rasa pedas hmm. kayak pedas itu kan teman-teman kadang-kadang kalau suka merokok itu kan kadang, kadang ada yang berbeda-beda orang kan cocok-cocokan hmm. kalau yang nggak cocok mereka rasa pedas hmm. di hmm. di bibir atau di tenggorokan kan nggak enak mungkin mentolnya ini yang di, supaya menghilangkan rasanya itu ini ini ini, ini. yang tulisan <coughs> tulisan di lingkaran itu kita luput tadi bahasnya. <tuh> Tejap toean ngoe doe Muget bari bermin. jelegeng. Berarti cap oh iya toh berarti jelegeng itu mungkin sembari apa ya Nge, ngedut ah ini ngedut nih rokok ngudut, ngudut ngudut iya ngudut. bari sembari. Nah, sembari sambil Wah. sambil jelek geng, jelek hmm. geng ini apa bersantai ya Bang? Ya? Atau gimana ya? Enggak, jelek geng itu Gue curiganya ke tangannya itu loh. Ah, hmm. ada tahu teman-teman? Nih gue <coughs> Gue curiga nih nih nih nah. Di, dipegang-pegang. Ah, udahlah Horor banget dah. Ini kita kita bahas ini aja udah mau 30 menit, teman-teman. Jadi baru dua loh, teman-teman. 2. -teman. Jadi untuk sesi yang kali ini pertama kali warna grafika dan Dul jungle uh, berkolaborasi, berkolaborasi ngereview iklan zaman dulu, dua dulu nih teman-temankah teman, -teman. Nah, ini memang kalau diterusin nih nggak selesai selesai, panjang panjang. panjang. Nanti jadi untuk uh, review selanjutnya uh, iklan yang selanjutnya masih iklan yang zaman Terusin dulu banyak. kita lanjutkan di video selanjutnya teman-teman. Pokoknya teman-teman ya. tetap ikuti mm -hmm. channel ini. Hmm. kita review untuk iklan-iklan zaman-zaman yang teman-teman belum lahir lah pastinya. Ah ya. Kalau teman-teman memang dukung eh, kita berdua ini untuk nge-review iklan-iklan-iklan seperti ini, ya. Jangan lupa komen-komen-komen-komen-komen-komen dan kasih like-nya, ya. Kunjungi juga nih buat channelnya Bang Dul Jungle, namanya Dul Jungle Channel, ya. Teman-teman kasihan kalau enggak ini ntar dia nangis pula ya kan. ya. Jangan lupa di subscribe juga channel kami berdua. Warna Grafika dan uh, Dul Jungle Channel. Akhirnya kita tutup reaksi kita untuk kali ini. Mudah-mudahan reaksi selanjutnya lebih seru. Wabila itofiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.